Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Dan ketemu lagi dengan channel ini yang membahas tentang kucing Jangan lupa tekan like, share dan tentunya subscribe bagi pecinta kucing Cara merawat anak kucing anggora Sedikit berbeda dalam proses perawatan anak kucing anggora dibandingkan dengan yang dewasa Sebab anak kucing ini memerlukan kebutuhan nutrisi yang berbeda Berikut penjelasan selengkapnya yang pertama, hati-hati dalam memberikan perawatan. Cara merawat untuk anak kucing, juga harus kalian lakukan dengan ekstra hati-hati. Sebab kondisi pada tulang, serta daya imunitasnya anak kucing yang masih sangat lemah. Sehingga jangan sampai kalian melakukan perawatan yang justru akan membuat si merasa kesakitan. Yang kedua, tentang pemberian makanan, yang akan menjadi perhatian utama pada saat kalian hendak merawat anak kucing yaitu dalam hal pemberian makanan. Upayakan kalian untuk mulai melatih si kucing makan pada usia 6 minggu, mana pada usia ini perkembangan pada sistem pertahanan tubuh si meong mulai meningkat. Pada saat si meong menginjak usia 7 minggu, si kitten ini akan mulai disapih dari induknya. Apabila telah kalian latih untuk makan padat disarankan pada usia 6 minggu dan kalian hanya perlu untuk menambah kandungan nutrisi pada makanannya saja. Makanan yang diberikan untuk kitten di dalamnya harus mengandung nutrisi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin serta mineral yang seimbang. Dan yang ketiga, kebersihan tempat tinggal anak kucing. Tak hanya memperhatikan pemberian nutrisi pada makanannya saja, tetapi ada lagi yang perlu kalian perhatikan yaitu kebersihan kandang serta kebersihan si kucing itu sendiri. Kebersihan kandang adalah hal yang wajib untuk dijaga, sebab apabila kandang si kucing kotor, maka akan menjadi sarang penyakit sehingga akan menyebabkan timbulnya penyakit terhadap anak kucing. Baik itu yang berasal dari parasit sampai penyakit lain seperti diare serta muntah. Kebersihan pada si kitten ini dilakukan dengan cara memandikannya secara rutin minimal dalam kurun waktu 2 minggu sekali. Jangan lupa juga untuk memotong kukunya sekaligus merawat bulunya, agar anak kucing kalian terlihat cantik dan tetap sehat. Memang cukup membutuhkan kesabaran untuk merawat kucing anggora. Tetapi jika Anda memang benar-benar pecinta kucing, tentunya Anda tidak akan keberatan melakukan hal tersebut. Sampai di sini dulu penjelasan tentang merawat anak kucing anggora. Semoga bermanfaat.